Fuck Festival Jim Miguel. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Gua di channel Ivan Santokh Oke guys kali ini gua akan reaksikan lagi tentang VOB Voice of Pro. Jadi di bulan Juli itu sendiri Atau di bulan Juli ini Atau di bulan Juli tahun 2022 VOB itu manggung kan ya Wibirnya kenapa sih nggak digunakan buat hal yang lebih... Kayak gitu? Itu loh, itu ada di Keiko Color of Ostrava And then juga kalau salah ada juga di Belanda Ini gue lupa, namanya agak agak susah-susah banget nih Jadi, Valkhof Festival Jimmy Nah itu tahan, uh, tanggal 22 Juli ya tahun 2022 Dan ada yang menarik! Ada yang menarik kapan di kan? Itu momen pecah ketika para penonton-nonton VOB membawakan lagu RACM. Betul-betul seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, loncengnya, dan aktifkan oke? Kita langsung masuk ke video-nya. Jangan lupa, gue juga pasti akan lagi tentang fakta-fakta menarik juga tentang Yobi ataupun dari RITM itu sendiri. Ya, ataupun mungkin, mungkin gue dapat lagi nanti tentang Festival dari namanya Valkov Festival Gymnengen, Belanda. Oke, ya, kita langsung masuk ke videonya ada dari Demora ya, Caribbean mm -hmm. Covers, Demora 66. namanya anak nih nih, tampilannya gambarnya juga masih anak, masih banget. Jadi kita berasa banget dengan jadi penonton. GM, jadi lagu ini kalau misalnya memang lagu andalan nih, lagu cover andalan selain dari video Metallica, kalau misalnya Sandman, dari VOB. Ya, ini memang ketika lagi lagu andalan ataupun lagu cover andalan yang dibawa VOB, udah yakin dibawakan dimana aja udah pasti ini pecah. Dan ini pun juga uh, disebut-sebut juga atau coveran dari uh, VOB itu sendiri, ya, yang ini RM itu sendiri adalah. Uh, yang bahasanya mungkin benar-benar udah didukung banget sama yang punya nih yang punya lagunya artis sendiri sendiri. oke okay, lanjut. bahasanya ada DVD, ya. enggak enggak enggak Oke deh, gue kasih dulu untuk faktor menarik dulu ya. Yo, yang pertama. Voice of Baceprod atau V.O.B. mengguncang dunia lagi melalui panggung festival Off nietzsche Megan Belanda. Ini hari Jumat ya, Jumat yang lalu itu sendiri, tanggal 22 Juli di tahun 2022. Ini merupakan panggung kedua band metal trio hijab asal Garut dalam tour Fight Dream Leaf, ya kedua di Europe. Nah, sebelumnya kan Marsawi di dan City sukses tampil di Color of Ostrava, Republik Ceko. Nah, festival Vakos ini sendiri pun juga merupakan bagian dari Fjordak Sevastin, salah satu festival rakyat terbesar di dunia dengan lebih dari satu juta pengunjung hadir setiap tahunnya. Nah, tahun ini pun diadakan pada tanggal 16 Juli hingga 22 Juli kemarin. Di Valkov ini sendiri digelar pentas musik selama tujuh hari di delapan panggung berbeda. Hampir setiap genre tercakup dan artis penyanyi baru pun bermunculan. Seperti Black Country, New Road, Black Midi, Boningen, Mario Batkovic, dan Chelsea Wolffy bermain di festival ini. Festival Falkov bisa digelar kembali setelah dua tahun berhenti karena pandemi kemarin ini. Istilahnya atau inilah festival gratis terbaik di dunia untuk pecinta musik Dan mereka yang ingin menemukan artis paling menarik di masa depan Valkov Festival menawarkan pertunjukan langsung selama seminggu penuh Di delapan panggung di lingkungan hijau dan rimbun di taman kota paling bersejarah di Belanda Voice of Bacepert pun juga sendiri membuka panggung Valkov dengan lagu single terbaru mereka Not Public Property Ya yeah. Hello, we are voice of budget from Indonesia, and this is not public property, kata masa ini sebagai yang menggembel kita mengawali pentas di Valkov. Namun, lagu-lagu andalannya pun juga banyak yang dipakai, terutama yang kita dengarkan ini sendiri adalah dari RTM Disney. Oke lanjut! Gue ya? ya? ya, nonton dulu, nonton dulu, nonton dulu, nonton dulu, nonton dulu, nonton dulu, nonton dulu, nonton dulu, nonton dulu, kan dulu, nonton dulu, nonton itu nonton Ini nonton kita bro hijaber, hijaber. Itu, itu, hijaber. Itu, loh. Yang nonton nonton dulu, nonton dulu, nonton nonton nonton enggak dong bangga dong gue, bener dong. asli dong bangga dong mereka mengguncang dunia dengan tradisi indonesianya bahasanya di apa, kenapa gue bilang tradisi indonesianya mereka pasti untuk pakaiannya itu sendiri udah dipakai asli indonesia garut gak salah nih, dia ya, udah pasti biasanya sih, oh, oh ya tapi dicoba lagi, mudah-mudahan nanti dapat info baru lagi itu yang gua tahu di belayangnya udah pasti mereka pake pakaian di saat mengutus sendiri adalah asli buatan indonesia dan dengan tradisi indonesia dan dengan ini dia maksud gue hijabarnya itu loh gitu loh dia bisa membawakan lagu RTM dengan lagu kasar kan kasar bener dong lagu kasar chaos keras gitu kan banyak tebasnya bahasa-bahasa kasar. Hijab tapi mereka punya dia enggak war. Ye, ya? Ini dia Yobi WhatsApp enak ya jadi kita tentunya deket ngambilnya gitu loh. Got to Waktu menarik dulu yang terakhir ya, oke okay, lanjut yuk Jadi sebenarnya selain yang kita nonton untuk cover itu sendiri Banyak juga lagu-lagu andalan lainnya pun yang meluncur di bawakan oleh V.O.B itu sendiri Lagu-lagu andalan itu sendiri udah pasti milik mereka pribadi ya Udah pasti ya, itu ada School of Revolution Testify I Will My Skin And then What the Holy Nobel Tak lupa, Voice of Baca Pop pun juga pasti membawakan lagu coverannya Metallica Enter Sandman. Ah, Enter Sandman lagi Enter Stand Enter Sandman. Waduh <tuh> gila ini banyak. Masih deg-degan lo gue <tuh> Nah lagu God Allow Me Please to Play Music itu pun juga menjadi lagu penutup VOB di panggung Festival Folk ini. Puncaknya. Voice of Ceprot akan tampil di panggung salah satu festival heavy metal terbaik di dunia Waken Open Air 2022 Di Waken, Jerman pada 5 Agustus 2022 Keren keren nih ya. Kita akan nonton semuanya lagi nih Mungkin gak cara sendiri juga gak apa-apa Lanjutlah, blok!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 Aduh, masih banyak sebenarnya sih ya mungkin dari WOE, eh bukan WOE, jadi festival untuk di Belanda itu sendiri, dan ada juga kan yang di Ceko itu sendiri atau apa? Coba, ayo bantu bantu gue untuk lagi kira-kira mana nih harus gue tarik sampai sekian atau perlu semuanya? Isokit, tapi tergantung permainan juga dong. Request dong, request dong kawan-kawan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.